Illa Allah Wa ashadu Wa ashadu Anna, anna Muhammadan, Muhammadan Rasulullah Rasul Saya bersaksi Saya bersaksi Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Kecuali Allah Kecuali Allah Dan saya bersaksi saya bersaksa Sebenar-benarnya Sebenar-benarnya Bahwa Muhammad Bahwa Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Alhamdulillah <tuk>